dan terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini Mau muka, muka lancar rezekinya sehat selalu, panjang umurnya dan uh, lancar segala sesuatunya oke, okay, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mislak, mantap kontelannya tuh sampai remuk ya luar biasa memang impactnya di mimis Assalamu'alaikum Selamat sore teman-teman uh, Ini sesuai permintaan dari teman-teman kemarin Bahwa ingin melihat impact daripada lak lokal ini Di jarak sekitar 50 meter Jadi tembakannya itu Requestnya itu ditembakkan di bidikan di batang pohon Dan ingin melihat impact yang seperti apa Nanti akan saya coba Dan Terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah menyaksikan Ataupun sudah uh, request Ataupun sudah mendukung channel ini Muka-muka teman-teman selalu Keadaan sehat selalu Dan lancar rezekinya Dan tidak kurang satu apapun Oke kita tunjukkan mimisnya seperti apa ya Sore hari teman-teman ini sambil olahraga ya. Itu ada orang langsir sawit Gak apa-apa sedikit agak berisik Ini tempat kita memang saya Sengaja di peladangan, teman-teman, supaya menambah uh, apa namanya, uh, kesejukan di hati. Teman-teman, ya, kita salurkan hobi kita sambil membuat video ini sesuai permintaan teman-teman. Uh, kemarin dan seperti ini, mimisnya ini, selak lokal ini, cuman wadahnya aja, teman-teman. Sebenarnya, ini uh, bungkusnya itu pakai plastik pakai ini saya ganti padanya pakai ini supaya enak untuk dibawa kemana-mana ini 12 belas grand teman-teman 12 belas grand ya tuh seperti ini seperti ini oke sebenarnya ini sudah saya coba di video saya selanjutnya cuman mungkin banyak teman-teman yang kurang puas eh, karena dulu saya coba di kalau nggak salah itu di daun-daun eh, pohon ya kita buat lubang dan impactnya tidak begitu kelihatan jadi puas teman-teman u ditembakkan di batang pohon supaya kelihatan apa impact nya impactnya sangat beda kalau di tembok teman-teman ya kalau di tembok itu Impact sedikit pun kelihatan sangat besar. Impactnya karena hancurnya itu tembok itu beda dengan pohon, teman-teman. Ya, kalau pohon itu dia keras, cuman mimpinya um, itu sedikit agak bisa masuk karena dia basah seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau memang impactnya bagus, itu sangat apa namanya kelihatan ya, kalau di tembok, kalau di batang pohon itu kalau impact nya enggak begitu besar enggak begitu kelihatan teman-teman seperti itu ya Oke jadi buat teman-teman yang ingin mencoba mimis selak enggak uh, usah takut kalaupun apa namanya larasnya itu enggak laras khusus selak karena ada teorinya teman-teman jadi pakai mimis selak itu enggak harus pakai laras juga khusus selak juga teman-teman ada teorinya dulu pernah saya coba itu ya dengan metode saya dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Itu caranya kalau kita ganti pakai mimis lak ini, meskipun walaupun itu mimis lak lokal ataupun impor. Jadi caranya itu kalau larasnya itu enggak pakai laras khusus lak ada teori yang Jadi seperti ini ya. Kita coba dulu pakai mimis lak ini. Agak beberapa beberapa kali tembakan, mungkin satu magazin aja. Itu mungkin perkenaan masih agak ngacak teman-teman. Jadi jangan menyerah di situ. Jangan lantas kita eh uh, pakemkan bahwa itu tidak cocok pakai mimislak Kita eh uh, cari tahu apa solusinya teman-teman. Jadi solusinya seperti ini. Kalau kita pakai mimislak itu enggak langsung cocok teman-teman biasanya. Karena laras kita tidak direkomendasikan untuk uh, laras mimislak untuk baminislak teman-teman. Jadi teorinya setelah kita habis beberapa tembakan ataupun satu magasin kita kasih dulu uh, pelumas di laras kita teman. Kita kasih pelumas kita masukkan, kemudian kita tembakan tidak pakai minis, agak dua 3 tembakan, dan kita coba lagi pakai minimis lagi. Terus kalau masih belum cocok kita coba lagi teman. Itu mungkin ya aku dulu kalau nggak salah sekitar 5 oh, kali ngasih pelumas ke laras teman teman baru oh, dia cocok dan jangan khawatir kalau sudah kita pakai mimis kita pakai mimis oh, biasa pun itu tidak rusak laras kita teman teman karena eh, kandungan timah itu tidak seperti besi ya jadi masih kuat oh, laras kita daripada oh, timah itu oke seperti itu metodenya teman teman ya kita harus pakai pelumas beberapa kali dan sangat kita coba banyak sekali untuk beberapa tembakan supaya membentuk guratan-guratan di dalam alur laras kita supaya cocok memakai eh, apa namanya seluk selak ini memang oke itu ya itu kita langsung coba bidik eh, di batang pohon sesuai request teman-teman kemarin dan nanti akan saya coba di berunduran sawit sekitar jarak 80 meter itu sekecil sebesar Uh, sedih teman mungkin lebih kecil koin lima an mungkin lah ya wow, kalau puluhan sawit itu oke, okay, kita yang pertama kita coba tembak di batang pohon oke, okay, selesaikan terus oke okay, teman teman, itu batang batang pohon yang akan kita jadikan bijikan nanti di sana. jarak sekitar uh, kurang lebih 30 meter nah batang pohon ini ya kita lihat nanti seperti apa Oke okay. kita langsung bidik uh, targetnya ya Oke kita coba ya di tempat yang pertama ya nih tempat pertama ini di batang pohon ini enggak terlalu jauh kita main dekat-dekat aja sekitar 30 meter nanti yang pembulanan sawitnya baru kita pakai cara delapan puluhan meter, gitu. seperti itu teman, teman. Oke kita saksikan ya, seperti apa impactnya. Oke kita buat titik di sini ya. Tapi fokusnya saya apa dulu. Kita buat titik di sini. Itu ya, mengerikan. Teman, itu pintarnya ya. Kalau di batang pohonnya, coba lagi. Oke, itu ya. Sangat lebar ya, ada rusaknya. teman Namanya menyebar, dia. Coba lagi, oke. Okay. Itu dia, kita coba lagi, teman-teman. Oke. Okay teman, Ini kalau mengenai buruan, nih, wah mantap nih. Oke, masuk ya. Oke ya, kita coba lagi ya. Agak beberapa kali tembakan lagi sebelum kita memidik Apa namanya, penampilan sawit? jarak 60 meter di sini ya bawah sini oke itu ya perkenaan sedikit turun bawah sedikit kita ulangi lagi Uh, ngeri teman. sangat bagus ya ada rusaknya ya penyebarannya tuh impactnya itu luar biasa kalau selak ini buat teman-teman yang mencoba mimis selak gak usah ragu ya gak usah takut ya uh, ikuti metode langkah-langkah yang saya jelaskan tadi di awal video mudah-mudahan olahannya uh, cocok teman-teman kalau pakai metode yang seperti yang saya jelaskan tadi oke okay kita coba lagi ya sebelum kita apa ganti perundulan sawit oke masuk ya cukup ya kita langsung ke perundulan sawit jarak 80 meter sebelum kita cek dulu pakai kamera ya kita zoom dulu uh, impactnya dari sini teman-teman oke kita cek teman-teman bidikan yang sudah kita tembakan tadi seperti apa impactnya ini teman teman itu di beberapa kali tembakan pertama ya sebesar koin 50an mungkin itu dan yang kedua tadi agak bawahnya sedikit oh ini dia ini dan tadi yang pertama ini beberapa kali tembakan saya tidak menghitung dan ini yang kedua beberapa kali tembakan juga saya menghitung juga dan itu yang, yang jajar naik ke atas itu, seba sebanyak-sebanyak itu tempat saya uh, zeroing tadi teman-teman, sebelum uh, membidik ataupun sebelum mulai video ini tadi. Seperti itu ya, sangat bagus teman-teman, Sa hampir satu lubang. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut pakai perondolan sawit jarak 80 meter. Oke, tadi di sini ya tempat kita bidik dari atas motor. Dan angin tadi tinggal 1000 berapa ini? 1500, teman-teman. Tadi di 1600 lebih sedikit Nih, laras lokal. mimis rak lokal juga. Oke. Kita lanjut pakai brondolan sawit, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi muter-muter nyari target nggak ketemu apa uh, semacam kaleng-kaleng kecil, kaleng-kaleng susu kecil Dan ini saya coba pakai Brondolan sawit yang sebesar koin uh, 50 rupiah teman-teman Di sana kita, kita jom ya Ini sekitar jarak 80 meter Karena tadi terhitung pakai langkah kaki sekitar 90 langkah 95 langkah teman teman itu artinya sekitar jarak 80 meter kita sudah taruh di sana berunduran sawit nah ini dia teman teman tuh ini sangat kecil sekali <tuh> luar biasa kalau kena ini rekor baru teman teman pakai mimislak 80 meter berundul sawit kalau ini kena berarti rekor baru teman teman Oke okay. Sangat jauh sekali ya Oke okay, sekarang kita coba bidik Oke okay ya Kita coba bidik ya Kita ambil yang Agak tinggi Itu teman teman Nah, ya <tuh>, luar biasa. Oh, huh, mantap teman, rekor baru ini. Pondan Sabit 80 meter, selak lokal, laras pun lokal banget. Kita coba yang kedua ya. Oke okay, ya, kita tembakan yang kedua. sebatar target yang sudah terbidik tadi, teman teman. Jaraknya sama. oke okay, kena ya kena teman-teman tapi nggak mutlak kita coba jatuhkan ya oke okay, ya coba kita jatuhkan ya oke okay. mantap teman-teman ini berarti artinya kalau penurunan sawit di jarak 80 meter kena itu artinya kalau cuman burung emprit aja di 80 meter sampai 90 meter masih hit hitin teman-teman. Apalagi burung terukur ya. Ini luar biasa. Selak lokal dan laras pun lokal juga. Kita cek ke sana ya. Oke ya kita cek di sana ya. Main jauh, teman-teman. Bantu -teman. lima langkah sekitar 80 meter. Kalau dihitung pakai meteran, karena orang pinter pun nggak punya. Teman-teman, jadi cuma main tempat depan aja. Kita main hitungan langkah aja. Pondok sawit, nyeri, nyeri, nyeri. Tekor baru, teman-teman kalau sekitar burung emprit aja di jarak 90 meter masih sedikit kayaknya ini selaku kali nanti saya kasih tahu ya mingisnya modelnya seperti apa ini sebenarnya sudah pernah saya review di sebuah video sebelumnya cuman nanti, banyak teman-teman yang uh, belum jelas mingisnya seperti apa nah ini teman-teman tadi kita tahu di sini ya di atas ini satu dan di bawah satu ini pecah teman-teman Mandelanya. tuh sampai remuk ya luar biasa memang impactnya di minus lock, lock itu hmm. tuh dia hancur ngewepek semua ini masih ada satu sebenarnya cuman ini nggak kelihatan tadi dari sana karena ini warnanya hitam percuma kalau kita titik nggak begitu bagus videonya dan ini tadi saya taruh di atas sini dia di atas sini ini hancur, ini bekas si yang teman. -tanya. Dan ini yang depan pertama, ini dia. Saya taruh di atas ini. Dan ini bekas apanya saya pertanyaan teman. -tanya. Uh, luar biasa memang. Ini semakin ini, jangan tak mencoba, mencoba, teman. -tanya. Tuh, motor kita di sana tadi. Kita zoom ya, sangat jauh sekali. di atas motor ya oke tadi teman-teman videonya sangat mantap oke tadi uh, itu tadi video yang sudah saya uh, berikan teman-teman ya sesuai request silahkan teman-teman sendiri yang menyimpulkan uh, saran saya tidak usah takut beli slack. asalkan metode yang saya jelaskan tadi diikuti teman-teman yang mudah-mudahan cocok jelas teman-teman sekalian. Oke terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. muka-muka video kedepannya, oh selalu memberikan hiburan-hiburan terbaik buat teman-teman semua. Dan terima kasih yang sudah selalu mendukung channel ini. muka moga lancar rezekinya, sehat selalu panjang umurnya dan uh, lancar segala sesuatunya. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslah mantap.